Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les Lord Dimanapun kalian berada di FAT kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilang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 Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bagi Bimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita Keunggah pertama para sahabat ya, baru saja kita mendapatkan vitamin bahagia di channel youtube nya Kakak Bilar Yang tentu baru mengunggah sebuah postingan video terbaru nih para sahabat ya, Masya Allah satu area resort gue sewa buat keluarga besar tuh itu judul dari video yang baru diunggah terus ya, masya allah jadi LST cantik banget ya memakai kublok nih masya allah luar biasa dengan ditatap tajam nih dari kakak Bilar <gulau> luar biasa mudah-mudahan mereka bahagia selalu amin ya robbal alamin dan tentu di dalam video tersebut tersabatnya banyak sekali momen yang tentu tentunya membuat kita semakin bahagia persahabat ya Perhatikan di momen pertama so sweet banget di persahabat ya kakak Bilar tentu dengan siaga menjaga dedek elasti kejora persahabat ya Perhatikan tangan kakak Bilar yang langsung gercep Pegangi tangan Dedek Elasti ke Jiora yang tentunya ingin tenturun bersahabat ya tuh. agam banget ya kakak Bilar selalu melindungi istri tercintanya. Masya Allah luar biasa, kromantisan dari Dedek Elasti dan kakak Bilar selalu membuat kita semakin bangga dan bahagia. Unggang tersebut pun diripos kembali oleh agen sendal putih Anuskar Bilar. Ada kalimat kesan juga yang dituliskan. Langsung siaga tangannya ngelindungi takut istrinya kenapa-kenapa katanya itu bersabat ya pastinya dong Tentu dedek Lesti dan kakak Bilar kan selalu membuat kita semakin bangga Apalagi kakak Bilar yang selalu siap menjaga dedek Lesti ke joran. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan tanggapan yang sangat positif dari para fans Ya ini salah satunya dari akun dapur Wakni mengatakan orang-orang yang tulus seperti kita selalu mendoakan yang baik-baik untuk mereka berdua. Amin. Tetap support dan tetap doakan yang terbaik bukunya untuk hubungan rumah tangga Dede dan kakak Bilar. Dan momen selanjutnya, para sahabat, ya ini juga kita melihat ada momen tercute nih. Perhatikan ya tuh Dede Lesti dirangkul dari belakang oleh kakak Bilar dan terlihat kakak Bilar langsung meminum. Tentunya minuman tidak ngelais dikejar ya so sweet banget ya. Terlihat tentunya mereka sangat romantis dan langsung disaksikan nih oleh salah satu yang ada di sana. Persahabat, ya wah wow, pasti mbak-mbaknya, mbak banget ya melihat keromantisan dari kekambilan. <guluh> Luar biasa membuat kita semakin bahagia pokoknya dengan couple satu ini. Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu dilindungi dari orang-orang jahat. Dan tetap doakan yang terbaik untuk Dedek dan Kakak bilat Wengahan tersebut pun repos kembali oleh akun Arya Bersahabat. Ya, ya Banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari para fans juga nih. Gemes katanya tuh ya kata Bunda Arzio. Pastinya gemes banget apalagi yang melihat secara langsung Dedek Lasy dan Kakak Bilal semakin romantis. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan couple satu ini selalu membuat kita bahagia Dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Dan untuk ke kabar berikutnya Kita lihat juga ada kabar spesial dari Teh Lisna Yang baru saja mengunggah sebuah postingan nih para sahabat ya Tentunya postingan foto bareng Bang Ariel dan Gari VV Ada Gari Suki juga ya Masya Allah ini tentunya terlihat Kayak lagi konser Lesti ya Tuh terlihat di Belakang layar ada nama Lesti, Lesti, Lesti, Lesti itu Masya Allah banget ya Tim dari Dedek Lesti kejora mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Ada kaliman caption juga yang dituliskan oleh Nelis Nah, 1, 2, 3 sukses semuanya Sambil nyanyi boleh, sambil ngopi juga oke Katanya tuh Masya Allah banget ya Mudah-mudahan ada kejutan selalu yang diberikan dari tim-tim Leslar Dan orang-orang terdekat dari Dedek maupun Kakak Bilar dan untuk ke kabar terbarunya persahabat ya malam hari ini Kita lihat di ugan kakak Bilar yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto kiotnya Lagi memegang makanan rajasi ya Masya Allah banget dengan memakai kupluk yang tentu semakin terlihat ganteng nih Kakak Bilar ya Masya Allah banget Dan kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah sekarang cabang ed ya, rajasi sudah semakin banyak dan bisa semakin banyak juga membuka lapangan pekerjaan Semoga berkah selalu Amin Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga lanjutannya Oh ya kalian bisa order Rajasi di outlet outlet terdekat di bawah ini ya Tuh bersangat banget ya Kita lihat di kalimat caption kakak Bilar Banyak sekali tentunya outlet outlet yang dibuka Untuk cabang Rajasi Mudah-mudahan usaha kakak Bilar Selalu diberikan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan Amin Ya robbal Alamin dan kita lihat juga disini persahabat ya ada info juga nih dari kakak Bilar Dan buat kalian yang mau bisnis bareng aku dirajasi bisa juga loh langsung aja Hubungi Minsei di 0813 82317131 karena lagi ada promo kemitraan Yuk sukses bareng aku ya Masya Allah banget ya Mudah-mudahan tentunya berkah dan berokah untuk kakak Rizky Bilar kita masih menunggu cidukan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.